mau lihat tidak cara lifeboat atau scotch yang ada di kapal pesiar diturunin yes, seperti ini, kelihatan gak sih? tuh, tuh, tuh, lagi diturunin tuh yang merah-merah, merah putih di atasnya merah, bawahnya putih <laughs> oke, okay, jadi begini caranya ini lifeboot yang kecil, scotchnya kecil cuma muat sekitar 158 orang nanti kalau kita transfer ke kapal itu di sana uh, itu, yang kecil di sana nanti dia mau ke sini dan saya mau ke sana Kapasitasnya sekitar 305 orang Ini dia guys Ini adalah skoci yang penumpangnya 305 orang Ada banyak banget Sampai ke aft Ada juga yang di forward Kita di port side Bagian kiri kapal Dan ada yang di starboard side Masing-masing side ada 9 kali 2, 18 jadi kita punya 18 skoci satu skoci isinya 305 orang di dalam skoci itu sendiri atau lifeboot ada banyak sekali persediaan makanan di dalamnya ada flare dan lain-lain banyak sekali